Oke terima kasih telah berkunjung di channel teknik komputer dan jaringan Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Bagaimana konfigurasi IP address di Debian di sini saya setelah install Debian di Oracle VM virtual Oke kemudian langsung kita jalankan dan nanti kita konfigurasi IP addressnya uh, kita buat ip-nya statik ya, jadi kita isi manual agar kita gunakan nanti sebagai IP server ya. Sebenarnya untuk konfigurasi IP address di Debian ini sangat gampang ya. Pastikan kita masuk ke akses rootnya. Oke di sini kita tunggu sebentar. Oke okay, baik, sini saya akan masuk sebagai akses root. Oke okay, pastikan di sini kita sudah masuk ke root at Debian ya. Kemudian langsung kita masuk perintah nano spaces less etis less network works interface. Ya. Oke, okay, di sini kita cari di bagian. Uh, di face S3 inet DHCP-nya kita ganti menjadi static static kemudian kita tambahkan address di sini saya di sini saya menggunakan IP 10. Titik, 10.10.10.20 titik, titik, titik enter kemudian net Mas saya buatkan di disini 255.255.255.252 yang Kemudian untuk gateway nya 1010 .10 .10 kemudian dns Hai server -an minim server, buat di sini delapan titik delapan oke okay. di sini uh, kenapa kita menggunakan IP-nya dua puluh titik sepuluh titik sepuluh titik dua puluh Oke okay, jadi di komputer saya itu sudah dapat IP 20 10.10.10.60 ya jadi tidak mungkin kita samakan jadi saya menggunakan IP 20 kemudian Kenapa dia netmax nya 255.255.255.252 Oke okay, jadi uh, jadi maksudnya di IP 20 ini nanti uh, hanya memiliki empat host ya jadi, 4, ya, eh, 4 IP, ya. Kalau kita menghitung dengan teknik VLSM, jadi ini nanti, dia menjadi prefix, prefix 31, ya, ya, 3, ya, 30, ya, prefix 30 itu, uh, hasilnya itu, hostnya itu 4, ya. Jadi, ketika kita menggunakan prefix uh, netmasknya 252, jadi nanti kita 20 ini uh, merupakan prefix 30, jadi hanya 4 host yang digunakan ya. Oke, okay. kalau masih bingung belajar di teknik penghitungan PLSM ya. Kemudian kita tekan Ctrl X kemudian Y enter, kemudian kita restart slash etcs ini titik dashless networking space restart ya. Oke, okay, pastikan di sini tulisannya harus oke. Okay. Kemudian coba kita lihat IP-nya. IP spasi addr ya. Terlihat di sini eh uh, belum masuk IP kita ya. Oke. Okay kemudian di sini kalau belum masuk kita ketikkan ip if up if up p 0 s 3 kemudian ip spasi addr lagi oke di sini kita sudah nah, jadi di sini di bagian inet 10.10.10.20 kita sudah mendapatkan prefix 30 ya jadi prefix 30 ini jumlah hostnya tadi saya bilang 4. jadi 256 itu dikurang 4 jadi netmasnya kita taruh dia 252 nah seperti itu oke okay. sekarang coba kita ping ke hai eh uh, gateway kita tadi ya jadi IP gateway kita tadi satu 10.10.10.1 10. ya okay, ping 10.10.10.1 10. Oke, di sini kita sudah reply ya. Jadi, kita sudah terhubung ke gateway kita. Kemudian, kita coba dulu hubung ke IP yang ada di komputer kita ini ya. Oke, kita coba cek dulu IP-nya berapa. Kita masuk ke CMD ya. CMD, kita ketikkan IP config. Ya, kita cek. tapi kita di sini sepuluh titik, sepuluh titik, sepuluh Oke, coba kita ping langsung dari Debian. Kita sepuluh titik, sepuluh. Oh ya, kita aktifkan dulu sini sepuluh titik, sepuluh Oh ya, pingnya kurang. Ping, oke. Di sini kita sudah terhubung ke komputer dari uh, Windows kita ya control C sistem dari Windows kita. Kemudian kita coba ping ke Google ya. ping google.com ya. Oke, di sini kita juga sudah terhubung ke internet. Oke. Jadi sangat simpel sekali untuk konfigurasi IP address di Linux Debian ya. Oke. Kemudian setelah kita konfigurasi uh, IP-nya Uh, saya akan membagikan tutorial untuk cara install lamp ya. Linux Apache MySQL ya PHP MyAdmin di Debian ya. Oke okay, untuk pertemuan ini kita pastikan kita sudah konfigurasi IP kita uh, sudah statik ya, dan kita terhubung ke internet kita terhubung ke internet ya kita ping google.com oke, okay, kalau tidak terhubung kita cek dulu ya untuk ntar start sekali ya kita ping jaringan tidak dapat dicapai Oke okay. kita ketikkan sini if up and 0 S3 if up and 0 S3 pingnya Oke okay, kita sudah terhubung ya Oke okay. kemudian kita langsung ketikkan di sini untuk sebelum kita instal lemnya jadi kita harus update dulu dan upgrade ya apt update tanda dan ya dua ya apt spasi upgrade upgrade ya kita enter update Oh ya ini salah ini apt up, APT update dan apt-upgrade apt Kenapa soalnya Hai Oke okay. apt-update dan apt-upgrade Oh ya kita pastikan device-nya opticalnya kita masukkan uh, ada yang kita gunakan ya jadi saya menggunakan debian yang ini kita enter tetap tidak bisa pt update dan apte upgrade pt pt upgrade iya pt update dan apt upgrade ya oke setelah jalan seperti ini kemudian kita ketik apt install apa judul Apt spasi install apache install apache c dua ya yeah.